KJ ditambahkan Pada 500 gram air Yang bersuhu 20 derajat Berapakah suhu air itu Kalor jenis air nah, 4, 1200 nah, ini. Men kamu tadi Men kamu tadi Tipe soalnya Nah Ini kan Naik ke suhumu nanya masa sama suhu akhir Kalau ini dia nanya berapa suhu air itu? maksudnya suhu akhirnya juga nih nah itu yang ditanya, Teka akhir ini jangan KJ lah, KJ KJ kesehatan jiwa KJ itu SPKJ Kilo Joule eh, bacanya jadi 84 ribu Joule, coba ulangi Lel Kalor sebanyak 84 Joule ditambahkan It's... pada 500 gram air joule. yang bersuhu 20 derajat. 84 ribu Joule. Eh, jangan, jangan diubah itu, korupsi seribu itu. Hmm. Eh, nah, eh, jadi, KJ itu dibaca kilo Joule. Oke, 500 gram ini apa, Lel? Gram Mas itu air yang bersuhu 20 derajat. Iya, masa ya? Eh? Nah, ini ubah ke kilogram. Si-nya 0,5 kilogram. 20 derajat itu suhu awal. kalau jenis C. Ya. ya, sudah. Berarti ini Q sama dengan MC delta T Jadi kalau nak nyari delta t, kiper mc, delta t t akhir kurang t0, kinya nya 84.000 joule, masa 0,5 kilogram, nya 4200 joule per kilogram. Coret 0 nya eh 84 bagi 422 jadi 20 84.000 bagi 4200. 20 bagi setengah 40 40 kalau perubahan suhu Kelvin sama Celsius itu sama ya eh? karena skalanya dari titik didik ke titik lebur sama-sama 100 suhu awal 20 jadi 20 tambah 40 berapa tuh? 60 ya eh? Nah itu, Jadi suhu airnya 60 derajat Celcius. Sius nih. Kenzin ngapot lambat ini Kenzin. Tidak ada foto profil. Ai. itu live-live tidak, Jin. Oi, Jin. Jola jola Anjay. Mansy kendin. Nah, selanjutnya kita hantam ke dengan 7 soal ini. Ah, lah kamu. Macam mana ni? Ya. 7 soal siapa? Ah, tak soal oh nambah lagi nah ini nak diapa soalnya ini stipe kan, ya jadi dia tuh nah teorinya coba kalian baca dulu baca dari si alil alil uh, jangan jangan di jangan di sebelah kak biar kelabu saja tadi Bay. kejinggaan Nah, kalor ah. atau bahang adalah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Kalor mempunyai satuan kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan satu gram air untuk menaikkan suhunya. Satu derajat. Dalam sistem sing satuan kalor adalah juli. Satu kalori separa 4,8 juli. Nah, itu eh. Di ke keuang biasanya 4,2 dua Siapa capek nak baca? Gentian Surah anak uah siapa? Siapa? Siapa anak uah alil? ono adoh nah gak we nunjuk alif majalib batasan tadi nah ini nomor 2 alif 3 ya majalib teori ini anmi anupalip ya, kalor Wih. dia adalah kalau diperlukan untuk menaikkan suhu setiap satu kg masa Anjir di kamar mandi. <laughs> kamar <laughs> <ambil boker, galep. laughs> <Uy>, ketahuan aja. <laughs> <laughs> aku bingung kaget kamu besar dan suaranya <laughs> zen ayo zen zen an zen ngerti gak zen ngerti <laughs> kalor jenis kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap satu kilo massa benda dan setiap satu derajat celcius kenaikan suhu nah ramah kapasitas kalor c ayo, ayo. Laje Banyak kalor menaikkan oh, suhu, ya? Yeah, banyak menutup. Oh iya. Hmm. Nah terus apa? Rama, ramah bocor ramah. Kenyataan, Ma. Kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu. Besi apa bawahnya? Kalor yang diberikan pada benda mena menaikkan suhu sebanding masa benda. nah Gantian, yuk. Cynthia. Yang bawahnya. Kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu ter tergantung jenis benda. Maka kalor e. Q secara matematis dinyatakan Q. Q, sama Q sama dengan M masa eh Kali c kalau dikali sama delta t bacanya Teratur atau suhu uh. nah itu teori dasarnya jadi jangan asal menyalin saja eh. rumus tadi mana Ana ale, pancar ale. Wah, <tuh> ya. begum mate kabar mandi. war, war tau kayak mikir rusak ini. Kenapa begum, rupi dari WC. Boleh dah. Tak komising lagi belajar efek dari. Otak jadi profesional. Nah, kalau satu dan dimensinya enggak Eh, belum belajar dimensi ya. Kalau nyari rumus kalor jenis, masa kali delta T. Kalau kapasitas kalor itu capacity. C, M, M kecil, kali kalor jenis. Nah, itu rumusnya. Ini teori dasar ya, sebelum ke soal. Jadi harus apa? Ya. Oh, disalin, diringkas, ya. hayati. Kamu pas nyalin itulah, baca menghayati, menghapal. Ya baru ngerti, yang bagus sebenarnya ngerti dulu baru diapal gitu. Ya. Susah ngapal kan? kali gitu ini. Bisa lakukan? Oh. Ya? Nah itu kan. Eh. Nah, ya. Perpindahan kalor. Nah ini contoh gambarnya gosokan konduksi ya, mustapa lagi nih. Nah percobaan nggak kamu disuruh? Uh, ah masak dari rumah? Masak di rumah waca. Percobaan ini konduksi contohnya masak tuh dapat pahalo eh goreng telor. masuk. Nah bikin kopi, nah, kopi uang tua nih panas tuh. Kopi Starbucks. Nah. Uy, mantap ya. Nah. Hai. Kita nongki di mall. itu salah satu praktikum ini. Kalor ya. bikin kopi nih. Kalor secara apa? Konvekt. Si. Merambat. Mister ini, nih, nah. nah, pinguin. penguin. Penguin ini dia menghalau kalor, punya bulu yang tebal. Coba Lil nyanyi lagu penguin, ingat? Tak? Uh, awalnya penguin, ping ping ping ping ping penguin. Nah, <tut> tidak tak air dingin. Nah, dia oh. ngapa takut banyak dingin tuh? Karena bulunya tebal, jadi dia bisa menghalau secara konveksi cak ya. kalian meslimut. Ah itu konveksinya. Nah, dia perpindahan gerak partikel, ya. ini bergerak gelembung-gelembung gelembung kan. Kalau kalian yang lebih menarik tuh utup tuh lah, ya. Mang Utub. Nah, Mang Utub cari video ini ya bu. Ngapain, nyari lagu barat kakak? Infeksi kalor, eh. kalor animasi molekulnya. Eh. Nah, kita ya. Nah, nah itu ada ininya molekul tuh ya. Eh. Oh ini animasi molekul air ya. konveksi kalor itu. Nah, tengok-tengok. Ya loh, yang udah ini. Nah, cek ini dia tuh, ya. Ini bukan animasi ini. Nah, Eh, ini dia bendanya tetap kan. Nah, yang berpindah tuh panasnya bae. Ya? Besinya tidak bergerak ini kan? Itu yang konduksi. Nah, eh contohnya kan. Besi dipanaskan ya? Nah, ini animasi konveksi itu. Nah, kakak dulu konveksi di pelajaran ini. Nah, dia yang putih putih nih kan, nah itu kalornya oh. eh menguap deh, nah, gerak balon di udara eh, yok kalau nak yang lebih ini water molecule molecule animation in calorie convection. Eh. Nah, baru pakam mana ondo um, asing Inggris nih, nah jadi nah ini dia tuh, was, baru nih Canadian Museum of Nature, nah oh. ini, no, liquid state ada ya, oh gambar-gambar ini ini sebenarnya banyu tuh, ya? kalau di zoom berjuta-juta kali ada atom hidrogen dan oksigen tuh. nah Banyu ini kalau dipanaskan dia merenggang dia, nah ini bergerak-bergerak cek uang demo itu kan bergerak-bergerak-bergerak, belum ada polisi kan merapat-merapat dia, Corona menyebar sini. tuh, polisi datang nah, an an anggaplah cek kalor baru dia meleleh ya cek salju ini Nah, menjauh dia brum ya? nah ini dia tuh rigid configuration ya? Konfigurasi yang padat, kalau pas di padat, nah, nah. gas, state, eh, nah, itulah contohnya, loh. Ini hit transfer, ya, hit transfer molecular animation. Nah, ini kalau gak keren, gue nah. Wah, oh, ini transfer heat, ya. Nah. jadi konduksi, tapi kan, tapi kan, copyright copyright. Nah, youtube kan nah, contohnya itu apa? Masak ini tadi kan? Nah, dituangkannya. Oh, iya, tuangkannya banyu. Ah. Dia istilahnya menguap ya. Eh. Nah ini contoh-contoh kalor -contoh yang di, ini kita apa? Kehidupan kita sehari-hari. Kita baru dikenalkan dulu kan. Lagi enak kita hitung. Nah, ada konduksi, konveksi, dan tadi? Yes. Ya sih. Ini ya. pertama konduksi. Nah, ini contohnya kan. Nah, dipanasnya besi ini tadi kan. wax. Lilin, nah, ya, dia kan lengket awalnya kan, dipanas ke, wah, api biru ini, brrng, ya, nyampak paku-paku ini ada. Nah, itu nunjuknya bahwa panasnya ngeleleh ke si, lilin tadi. Nah, tuh why does this happen? So all the nails fall off. Nah. Ini lah gambaran molekul besinya tuh, keren nggak? Mencak magnet yang bulat itu. Oh, mah, eh. ya? Yeah. Dia berjago orang gitu? Panas ya. Awalnya dia putih, dikasih panas tuh jadi kuning, gitu kan? Oh, Uh, meradang galau, merah. Uh, ayo. Menyebar, bergerak, free elektron. Oh, elektron bebas ya? Eh. Muatan listrik negatif, elektron. Oh bergerak bergerak dia, nah, wuih nyempar dia panas, nah dia itulah panas tu dia mantul-mantul itu lah istilahnya tu dia tak bergerak sepenuhnya, ya tetap besi itu tetap aku bentuknya kan, nah, nah lepas jadi, dah deh, nah itu, Sikok-sikok kan itu slow motionnya tadi itu. Tapi kenyataannya bisa cepat, ya tak? Nah, cek kamu nonton bioskop dulu, ya tak? Nah, ya. Yeah. Jadi konduksi, ya yeah. definisi konduksi ini, nah itu, ya. Yeah. Nah, animasi ini, yeah. ulangan replay slow motionnya tuh Nah, sampai dia ngerambat dari besi ke lilinnya, ya. Yeah. Lilin yang nempel ke paku di besi itu. Jadi biasanya terjadi di solids, benda padat ya. Eh. Nah. Itu Ryo, ya. Yeah. Air, air, air. Yo, ini es, eh. copper wire. Nah. Copper wire? Ininya tembaga, eh. ya. Oh. Nah, itu contohnya. Cukup, dipanis itu dipanaskan naik terus sampai keluar. Jelas Tidak, ya. Tapi ngegelembung itu jadinya. Hmm. Nah, itu dio dia anak dari zat padat deh. Nah, ini ini gambaran untuk konveksi itu ada Kalor biru ini molekul banyu. Nah, ketika dia panas, nafsu geraknya, oh kesetanan itu deh, bergerak-bergerak tuh, ya. Yeah. Itu itu konveksi tuh, yeah. ya. Jadi konveksi itu dia bergerak juga, meluk bergerak banyunya. Nah, ya. Yeah. Kalau konduksi tadi besinya tidak bergerak kan, molekulnya kan ya, tidak. Tapi yang oh. kuningnya be lambat si kalornya be kalau konveksi dia banyunya melu bergerak melu bergerak eh Kaya mana? lebih terbayang mbak makai itu kalornya oh, oh. dibanding cuma nyalin be Sebelumnya abstrak ya kalau pas nyalin main. nah konveksi ya ada juga radiasi sebenarnya tuh nah heat transfer animation ini ada radiasi jadi Bikin menarik, Bella. Teori-teori kalau kamu cuma nyalain kan ini kan thermal radiation. Nah, nah ini benar. Uh. Masih itu. Dia pancaran ya? Okay. Ini namanya nah, Garisnya Gimana dari ini panas, juga. Dia biasanya dari benda putih yang mantul ke benda hitam yang ngele yeah. Jadi kalau kamu siang-siang jangan make baju warna hitam. pakai baju warna putih. Kenapa? Karena putih memantulkan memantulkan panas. Kamu ingat ini? Nah, dia mantul. Pantasan. eh Orang zaman dulu ngomong, kalau siang tuh pakailah baju putih, jangan baju hitam. Kalau baju hitam gak panas nah absorbing all of the radiation, nah lele, anggaplah yang yang yang lengket-lengket ini ini krim kering, krimnya dikele, nah nyampek kalau ya eh, kalau ini dia mantul deh, still stuck lah, eh? ya yang penting belajar kalor nih ada penerapan, eh? nah aku pakai baju hitam ini kaget Kaget, kamu kelanjutannya radiasi itu belajar bukan cuma panas Ya, nah, ada garis-garis Nah, international airport untuk sinyal pesawat. Nah, kalau kamu jadi pilot, uh, hertz ya, satuan frekuensi. Penemunya nih, nah, ini awalnya tuh ya. Eh. Jadi, dia ke listrik juga. Nah, radiasi elektromagnetik ini. Nah, jadi untuk nyiptasi ini cak ini. Mereka. Nah ini radiasi juga. Ini kaget dia selain ada Mereka. ada energi panas. Ya. Nah, ini gelombang amplitudonya. Nah induksi elektromagnetik. Nah cak inilah itu. Jadi bukan cak simsalabim. Jadi apa prok prok prok kan? Ada Ininya kalau nih, animasinya kalau Ya, Maxwell ini penemunya. Nah, oke. Jadi dia menciptakan medan elektromagnetik, kayak radiasi panas apa-apa tuh. Ya, pancaran itu. Nah, magnet, laporan jadi magnet di sekolah ini. The... Sudah, sudah. Nah, cek inilah kaya gambaran magnet, tuh animasinya. Ya, kayak kelas 3 gitu. Kito kalau kalian masih nak lanjut les, Kakak jelas sih. Ya. Lagi kita ya, lanjut dong. Ngitung-ngitung ngapa -ngitung eh. Lanjut. Nah, ini contohnya. Eh. Untuk nangkep sinyal internet. Galip masih Parabola, eh. Oke. Cak mana nih? Menarik enggak? Fisika IPA dengan metode animasi belajarnya. Menarik. Eh? Yeah. Oke. Oh. Percobaan percobaan. Lebih lebih camana gitu dijelaskan, eh. Nah, yeah. Jadi kamu tuh kalau tertarik. Kalip. Lebih mudah belajarnya, Animasinya, yeah. eh. Yeah. Ketik we kalau Cak pening belajar teori ngapal cari ya, animasi di YouTube nah. Nah. Itu contohnya eh uh. Jadi kayak nah. Ayo, color tuh Pak Cak kita cari Nah variasi-variasinya ini tadi. Nah Tuh kalau tadi animasi cuma lagi baca. nonton TV, jangan buka. Namun, memahami teori, nah, kita ngitungnya gak baca. Harusnya arus soal, nah, coba nomor satu. Oh, no. Baca kensin. untuk mengerjakan soal, perhatikan konstanta berikut. Nah, konstanta itu angka-angkanya, nah, itu baru e, nyoba ya. jadi color. Kita... Lebih Nomor dua nih, baru soalnya kalor per gram, yang nomor dua. Hmm. Untuk menaikkan suhu aluminium yang mempunyai massa 200 gram dari 298 kalor menjadi 348 kalor diperlukan kalor 8.400 joule. Tentukan kalor jenis aluminium. Nah jadi ini cari masanya 200 gram 0,2 tadi Delta T nya berarti Kurang ke suhu akhir 348 Suku awal 298 Jadi perubahannya 50, 50. Hmm. Nah, Berarti kakek C sama dengan Ki per MC M de dikali Delta T kinya 4.400 eh ya. masanya 0,2 delta t nya 50 caranya 0,2 bagi 0,2 kali 5 satu ya sudah 840 joule per kilogram kelvin ya. nah kalau nomor tiga cik mana coba alil baca. Kalau lebur suatu zat 80 kalori, otogram, maka kalor per gram. yang diperkenalkan melebur 2 kg zat tersebut adalah? Jadi ubah 2 kg 2.000 gram kan? 40 x 2.000 jadi 160.000 kalori. Nomor 4, Bacol. E, Cikah. Chika di chicken. Chika di eh, dia ninggal HP. Ya Nggak udah dulu. ketahuan sekali ya. Tawen sekali saudara-saudara. Kenzin. toka dia tidur, kok dia lari. Balik bandar lah, Kenzin. Bandar soal. Kalor diperlukan untuk mengubah 10 gram es pada 0 derajat celcius menjadi air yang suhunya 20 derajat celcius. Nah, ini jadi ada dua kalor. Pertama kita kalor untuk ngelebur ke. Kedua, kalor pas dia ngelebur jadi banyak, naik suhunya. Nah, kalau ngelebur, berarti masa dikali L. Okay. Nah, kali ini MC delta T. Nah, hati-hati jadi. Jadi, itu ada definisinya kalor laten. Dia cuma untuk merubah wujud. Ada kalor untuk yang namanya menaikkan suhu. Ya. Nah, itu teorinya. Ya. Nah, yang ini tadi. Itu masa, L-nya itu kalor lah. Baca, sih. Apa ini? L-nya, Zin? L kalor laten, kalor lebur, beku, uap dan embun. Satuannya oh. joule per kilo. Masih ingat kan perubahan perubahan zat tuh? Cair, no? No. Padat, sama Cair, padat, gas. Kalau lebur dari mana ke mana? Ada cair, ada, ada, ada. Mele melebur kalau membeku kalau membeku cair ke padat tu uap-uap jangan uap masih ingat ada uap udah cair yang eh, cair ke padat padat ke gas dak cair ke gas cair ke gas eh kalau padat ya. keg... menyublim oh iya menyublim nah satu hal ingat dengan menyublim ialah kapur barus kalau embun, tentunya okay. apa? Embun, tahu? Da embun tuh, oh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, daun-daun Kakek cari lagunya tuh, di pagi buta, eh. Lagu Acha Septriasa. Nah Lagu tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, kalau kita mengubah wujud, tidak perlu mengubah temperatur. Itulah rumusnya, tidak kata delta t nya. Q di, sama dengan m kali l. Beda dengan yang tadi kan? MC delta t yang tadi ini. Yo, suhu, wujud tetap, suhu berubah. Wujud berubah, suhu menjadi te. Menjadi tujuh. Apa sih tadi, Uji Kakak? Suhu tetap, wujud. Wujud baru berubah. Berubah. Terus, lawannya apa berarti? Lawannya. Suhu berubah. Ya, suhu berubah, wujud tetap. Mantap. Eh. Nah itu, kalau teorinya paham, sudah. Kerumus nih, ke bawah kebaik. Eh. Selalu gitu, Kak Icam. Ayo. Jadi masa dikali L 10 gram L nya berapa tadi? Kalor lembur A S 80 10 kali 80 800 MC delta T nya berarti Masanya 10 C nya Kalau ya, 1 8. Delta T nya 0 menjadi 20 Jadi 20 Kali 10 200 200 kali 1 800 ratus tambah dua ratus seribu, Ada yang bingung nggak? Ini sebelum selesai enggak? Eh? lebih banyak lah variasi soal kalian eh? ya? Enggak? Enggak? Oh. Kalau PR tadi kan Enggak? Enggak? Enggak? Enggak? Enggak? yang hitung hitungan ya, oke, okay. ada, mm -hmm. ini ribuan, hmm? ini ribuan, ya, jaruh kok